Selamat dosa maju jaya. Ya. November 2022 pada hari Sabtu adalah tarif pembuangan undi Bagi pilihan raya umum ke-15 Semak tempat mengundi dan waktu cadangan keluar mengundi tuan-puan Di portal mysprsemak.spr.gov.my Atau muat turun aplikasi mysprsemak ke telefon bimbit anda Bawa kad pengenalan tuan-puan semasa membuang undi dan pastikan kad pengenalan tidak diserahkan kepada individu-individu yang tidak dikenali. Ayuh rakyat Malaysia, kita tunaikan tanggungjawab kepada negara dengan keluar beramai-ramai untuk mengundi pada esok hari iaitu 19 November 2022. Undi anda penentu masa depan negara. Pesanan ini dibawakan khas oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Kita mangun jom kita mangun jom kita mangun cadangan keluar mengundi kuat kuat di portal mysprcepat.com/spr-logi/my atau muat turun aplikasi mysprcepat segera. Bawakan pengenalan kuat kuat untuk masa pembuang ujian dan pastikan dalam melamar tidak diserahkan kepada individu-individu yang tidak kenal. Ayo berjaya pendidik, kita tunaikan tanggung jawab kepada negara dengan keluar ramai-ramai. Untuk mengundi pada esok hari, yaitu 19 November 2022 Untuk Anda, penunti masa depan negara Pesanan ini dibuatkan oleh jabatan penerangan Indonesia Marilah, Mari mahir Jangan lupa kewajiban Sedangkan keluar mengundi Buat buat di portal mysbrsemak.str.gov.my Atau muat turun aplikasi mysbrsemak Ke telefon pindis anda Hari ini akan tiba Kegakan demokrasi Gunaha kita semua yang asasi Sebelum membuang umbi yang dimengerti, marilah mari bagi pengundi. Jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari bagi pengundi. Jangan lupa kewajiban pada negara. Jangan lupakan pengenalan serta nomor 6 undi, masa tidak kerugian pembuang undi Bila memangkah kertas undi hati my etr tema ke telepon bisnis Anda bawakan pengenalan tuan puan semasa membuang undi marilah dan pastikan kartu pengenalan tidak marilah. diterahkan kepada individu-individu yang tidak dikenali Ayo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 Mari, pergi mengundi! Jangan lupa kewajiban pada negara. Mari, mari, pergi mengundi! Jangan lupa kewajiban pada negara. Hari ini akan tiba kegagalan demokrasi hak kita di rakyat Malaysia kita tunaikan tanggung kepada negara dan keluar ramai untuk mengundi pada Esok hari 16 November 2022 ada penentu masa depan negara Jangan lupa kewajiban pada negara. Jangan lupakan pengenalan serta nomor 6 undi. Masa tidak kerugian membuang undi. Bila memangkahi. Kalian main S P A dan S atau muat turun aplikasi. Hai SPR semak ke telefon bimbit anda bahawa pengenalan suara kuat semasa mengundi dan jangan lupa kewajipan pada negara Mari lah mari sendiri mari jangan lupa kewajiban pada negara Marilah, mari, penentu masa depan negara. Percanan ini dibolkan had oleh jabatan penerangan Malaysia. Jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi. Tema tempat mengundi dan waktu cadangan keluar pengundi: Tuan Puan di hotel My atau muat turun aplikasi My ke telepon, duit aja,